Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil Ayo adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kita Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti adik-adik benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk Warna dan ukuran yang berbeda-beda Benda-benda di sekitar kita Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda Batu, gelas, dan buku juga benda Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah benda di sekitar kita itu ada benda hidup Ada benda mati adik-adik Benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan Sedangkan benda mati di sekitar kita itu ada banyak sekali Contohnya batu, gelas, buku, handphone, televisi, dan lain sebagainya Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa Masa benda diukur dengan cara ditimbang Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda Adik-adik. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Nah, di sini kita e, akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda. Ingat ya, adik-adik, benda tadi menempati ruangan lalu bisa ditimbang. Nah, di sini, apakah panas api unggun itu termasuk benda? Untuk panas api unggunnya sendiri tidak termasuk dalam benda adik-adik karena ini tidak menempati ruang, tidak bisa ditimbang. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda adik-adik. Lalu cahaya lampu, apakah itu termasuk benda? Cahaya lampu itu bukan termasuk benda. Ember, ember itu termasuk benda atau bukan benda ya? Ember itu benda adik-adik. Es, bagaimana ya es ya? Es termasuk benda karena memiliki masa dan menempati ruangan. Balon adik-adik Balon ini juga benda Kalau suara Suara itu bukan benda adik-adik karena Suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang Radio Ini termasuk benda Hewan Hewan juga termasuk benda hidup Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu adik-adik Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri Lalu apa ya e, kelompok benda itu Nah benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya Nah ukuran itu adalah e, ada yang besar ya ukuran benda itu beragam Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek Jadi dari ukuran saja itu ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang dan ada benda yang pendek Benda-benda di sekitar kita itu juga mempunyai beragam bentuk Perhatikan bentuk benda di bawah ini ya Bentuk benda ini bermacam-macam Ada yang bola, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang prisma dan lain sebagainya Jadi bentuknya saja bermacam-macam Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya Warnanya bermacam-macam adik-adik benda-benda di sekitar kita Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah ...putih, dan lain sebagainya. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu adik-adik. Kalian bisa kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkannya berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini Kak Citra mengkelompokkan menjadi tiga... Yang pertama adalah berdasarkan warnanya. Nah, Kak Citra pilih warna putih. Nah, benda warna putih mungkin bisa lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis dan eternit. Lalu Kak Citra kelompokkan benda yang kedua adalah berdasarkan e, bentuknya. Nah, di sini Kak Citra pilih bentuknya lingkaran. Nah, ada jam dinding, ada bola, uang logam. Kompas, tutup tempat minum dan lain sebagainya. Lalu kelompok yang ketiga kak Citra berdasarkan ukurannya. Nah kak Citra pilih yang ukurannya besar. Adik-adik bisa pilih ya ukurannya kecil ya. Uh, di sini ada lemari, ada meja, kursi, rak buku, gedung sekolah itu juga merupakan benda yang berukuran besar. Coba adik-adik kelompokkan benda-benda di sekitar kalian berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya yang berbeda-beda. Adik-adik telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya kita lengkapi tabel berikut ini adik-adik. Nah di sini ada tabel tentang benda. Berdasarkan jenisnya, benda itu ada dua ya Ada benda hidup dan benda mati atau benda tak hidup Lalu berdasarkan sifat fisiknya, benda itu berdasarkan ukurannya, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan warnanya Lalu berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai masa, mempunyai berat dan bisa ditimbang adik-adik Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini adik-adik Ayo coba kamu amati ini benda apa ya Kak Citra pernah melihat ini penggaris Ini meteran pita yang digunakan penjahit Ini roll meter yang digunakan oleh tukang bangunan Ya adik-adik ya ini adalah benda-benda di sekitar kita juga setiap alat ukur itu mempunyai satuan Nah penggaris ini termasuk salah satu uh, alat ukur panjang adik-adik Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini Nah alat ukur panjang ini biasanya memiliki satuan Di sini satuannya adalah CM CM itu singkatan dari sentimeter. Jadi penggaris ini menggunakan satuan ukur sentimeter. Coba adik-adik amati penggaris kalian. Apa ya satuan yang ada di dalam penggaris kalian? Ada sentimeter. Kalau cm itu berarti ukurannya sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Coba cari cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya Nah, sentimeter ini termasuk dalam alat ukur panjang adik-adik Alat ukur panjang ini, satuan panjangnya adalah Ini adik-adik, jadi ada satuan panjangnya Ada kilometer, hektometer, KM itu kilometer HM itu hektometer DAM itu dekameter M itu meter D itu desimeter C itu cm MM itu mm Biasanya kalau di penggaris itu ada yang uh, Ukuran panjangnya memakai satuan CM dan MM Nah CM itu cm MM itu mm Untuk mengingat satuan panjang ini Adik-adik bisa bernyanyi loh Kak Citra Kak Asih tahu ya Cara bernyanyi untuk menghafalkan satuan panjang Lagunya seperti ini Gilohik deka dan meter, desi, senti dan mili, meter, kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan mili, meter. Nah, itu cara menghafal menghafalkan satuan panjang. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini Nah Kak Citra punya benda yang Kak Citra taruh di sebuah penggaris Nah adik-adik harus melihat di ujung dari benda ini itu lurus dengan angka 0 ya Kalau kalian mau mengukur pertama letakkan benda itu harus ujungnya lurus dengan angka 0 Nah setelah itu kita lihat ujung lainnya itu terletak di angka berapa Nah di sini lurus dengan angka tiga berarti panjang dari penghapus ini adalah tiga sentimeter. Gambar yang kedua Kak Citra punya krayon berwarna hijau. Lihat ujungnya sudah di angka nol. Nah ujung satunya itu lurus dengan angka berapa adik-adik? Angka tujuh berarti panjang krayon ini adalah tujuh sentimeter. Krayon Kak Citra berwarna biru akan kita ukur nih Adik-adik. Nah, di sini ujung krayon sudah di angka 0. Lalu ujung krayon satunya lagi di angka 10. Maka panjang krayon ini adalah 10 cm. Lalu ada pensil Adik-adik. Berapa ya panjang pensil ini? Ya, bagus sekali. Panjang pensilnya adalah 6 sentimeter. Lalu spidol ini adik-adik, berapa ya panjangnya? Ujungnya sudah di angka 0, ujung satunya di angka 12, maka panjangnya adalah 12 cm. Lalu bolpoin ini adik-adik, berapa ya panjangnya? Wah, kalian hebat. Panjangnya 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis apa itu alat musik ritmis Kak Citra? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak punya nada adik-adik Namun dapat menghasilkan irama lagu Ada berbagai macam alat musik ritmis Nah ini adalah contoh alat musik ritmis Ada kendang, ya, ada tamborin, ada triangle dan lain sebagainya Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Nah tepukan tangan itu juga termasuk ritmis adik-adik karena tidak bernada. Tidak bernada itu berarti tidak mengandung nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Kalau uh, pianika, keyboard itu termasuk dalam alat musik. Melodis karena ada nadanya adik-adik Sedangkan kendang ya tadi ya Ada kendang lalu ada tamborin Ada triangle itu termasuk dalam alat musik ritmis Mari kita berlatih membuat pola irama lagu Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis Ataupun tepukan tangan Nah di disini Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut ini Kalau lima jari diangkat itu berarti ketukan yang kuat Kalau dua jari ketukan sedang dan kalau satu jari itu ketukan lemah Nah kalian bisa misalnya mengetuk meja Kalau jari lima yang diangkat oleh guru atau temanmu itu berarti harus dibunyikan kuat Kalau jarinya dua dibunyikan dengan ketukan sedang Lalu yang jari pertama ketukan lemah Nah ini adalah contoh pola ketika kalian berlatih ya adik-adik ya Misalnya pola pertama itu jari lima tadi kuat Jari dua sedang adik-adik Berarti kalian tepuk kuat sedang Kuat sedang kuat sedang Lalu pola kedua adalah kuat lemah lemah Kuat, lemah, lemah Kuat, lemah, lemah Lalu pola yang ketiga Kuat, lemah, sedang, lemah Nah, kuat, lemah, sedang, lemah Dan seterusnya Kalian bisa praktekkan ya di rumah kalian masing-masing Gunakan benda di sekitarmu untuk dapat menghasilkan bunyi setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, di sini Udin dan Beni serta teman-temannya itu sedang bermain alat musik ritmis. Lihat Edo di sini adik-adik, dia menggunakan bal, uh, galon untuk dipukul. Nah, untuk uh, galon ini jika dipukul ini juga termasuk alat musik ritmis. Kendongan juga merupakan alat musik ritmis. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.